1. Kacang Hijau Salah satu jamu tradisional untuk burung perkutut yang bisa Anda buat, yaitu jamu dengan bahan kacang hijau. Cara mengolahnya Anda hanya perlu merebus kacang hijau sebanyak 5-7 butir. Selain merebus, Anda juga bisa hanya merendamnya dalam air panas. Diamkan sampai kacang hijau menjadi lunak. Jika sudah, dinginkan sampai hangat Jamu kacang hijau ini pun sudah bisa Anda berikan pada burung perkutut Berikan secara rutin agar hasilnya optimal 2. Kencur Selain kacang hijau, jamu tradisional untuk burung perkutut juga bisa dibuat dengan bahan kencur Caranya cukup mudah, ambil kencur dan kupas kulitnya Setelah itu, Anda ambil bagian yang ada di dalamnya dan dipotong sebesar kacang hijau Potongan kencur tersebut bisa Anda berikan pada burung perkutut sebanyak 2-3 biji setiap 3-7 hari sekali Selain dipotong-potong, Anda juga bisa mengolah kencur dengan menjadikannya sebagai minuman Cara ini bisa Anda pilih apabila perkutut tak mau memakan kencur dengan cara pertama. Untuk membuat jamu kencur, Anda perlu mengupas kulit kencur terlebih dahulu. Kemudian rebuslah sampai mendidih. Setelah itu, saring airnya dan dinginkan. Apabila airnya sudah dingin, Anda bisa langsung memberikannya pada perkutut. Jangan ragu untuk memberikan jamu kencur pada perkutut. Hal ini dikenakan kencur menyimpan banyak manfaat yang berhasiat bagi berbagai jenis burung, tak terkecuali dengan perkutut. Adapun manfaat jamu kencur diantaranya yaitu menyehatkan, menghilangkan dahak, mengatasi radang tenggorokan, menguatkan pita suara dan menguatkan nafas. 3. Undur-undur Hewan kecil yang bernama undur-undur juga bisa Anda jadikan sebagai jamu tradisional untuk perkutut. Dalam mengolahnya, Anda bisa siapkan 2-3 ekor undur-undur yang sudah dewasa. Sementara untuk mendapatkannya, Anda bisa temukan di tanah maupun tempat yang berpasir.